Halo rekan-rekan traders, kembali lagi bersama saya si Andre dari Pintarforex.com Kali ini saya akan membahas salah satu pair yang cukup menarik untuk kita tradingkan yaitu XAUUSD. Mari kita ulas rekomendasi entry posisi terbaik untuk XAUUSD hari ini. Secara umum, kalau kita perhatikan, XAUUSD telah berhasil menembus resisten yang cukup kuat di area 18.30, yang beberapa kali tidak dapat ditembus. Namun, kali ini XAU/USD berhasil menembus area psikologis tersebut. Maka dapat kita simpulkan, XAU/USD saat ini mengalami posisi yang bullish. Namun di area berapakah yang merupakan area terbaik untuk melakukan posisi entry buy? Mari kita ukur menggunakan tool Fibonacci. Dari tools fibonacci yang kita gunakan dapat disimpulkan bahwa kemungkinan area koreksi adalah di area 1838 sampai area 1822.69. Dan untuk target potensi profit saya bagi 3 menjadi target satu adalah 1843.08, yang kedua 1852.09, dan target ketiga adalah 1863.08. Oh ya, jangan lupa selalu batasi resiko dengan menggunakan stop loss. Dan kali ini saya akan memasang stop loss di area harga Rp. 18.10.09. Mari kita coba untuk langsung entry posisi. Oh iya, untuk disclaimernya, video ini dibuat untuk bukan untuk ajaran membeli ataupun menjual, tetapi hanya untuk sekedar edukasi, karena kamu bisa saja mengalami kerugian dalam perdagangan. Baik, sekian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.